dia zaman kalau bisa katanya nyah Allah taala We kepada seorang manusia boleh kronjing manusia nate uhสุด so, yot manusia kronjing nah, tu padah dah nah patu jing pula disebut ni dari dari dari surah ni iaitu nya jing ifrit jing ifrit ni siapa orang buat royal iaitu nya royal ali baba apabila yang apa? Disiuk. Itu betul. Hatulah. Gambar orang-orang yang buat raya. Iaitunya jing ifrit. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Qur'an, Walaupun itu adalah cintenakan manusia. Yang jing mari duduk di dalam buyung. Ataupun di dalam keni. Sebenarnya jing. Yang Nabi S.A.W.T buat jadi hamba dia ataupun jadi tentera dia ni memang dia to'ak sungguh kepada Nabi Islam dan sebagainya. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا وأوتنا من كل شيء إن هذا له والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده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 wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin ayat 16 sampai 19 surah namli sebagai kali yang kedua ataupun kali yang ketiga kita baca ayat ini Allah taala firman dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud maknanya Nabi Daud bapak dia Nabi Sulaiman anak dia nah dua-dua orang -dua itu adalah raja yang Allah Taala lantik dan hak besar lebih daripada rajanya iaitu nabi sebab nabi ni hak ni doi trong daripada Allah Subhanahu Taala lantik manusia dengan tidak ada permita ah. tak ada sorang pun nabi mitok nak jadi nabi jamaah. Bukan tamneng semangat, bukan tamneng mitok. Tapi nabi ni adalah dilantik mengikut kehendak Allah. mungkin kena jadi nabi untuk sapa ajari aku kepada manusia. Penak leloh letih tak rugi. Orang tak setuju dan orang nak bunuh. Nabi-nabi ni khijae ah dia kena pecer dengan orang yang dok belawai ataupun dok Tak setuju dengan ajaran Allah Dan syariat Allah Alhamdulillah Setelah Nabi Daud mati Nabi Sulaiman Naik jadi raja Nabi pun begitu juga Maknanya Tam naik Nabi Dua-dua orang ni adalah Nabi yang dilantik Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata Wahai sekalian rakyat kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung Dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan Dalam pimpinan Allah Rahman, dia terjemah satu, dua, lima, tiga Nabi Sulaiman salam, menyatakan yang demikian Kerana hendak menarik perhatian tentang mu'jizat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepadanya di antaranya ialah, ialah mengerti bahasa pertuturan burung Alhamdulillah Terutamanya Burung hud-hud Saya ada bubuh di dalam line apa? Sebulus salam Saat ni baru saya bubuh Nuk, nuk karang hua kuan Itulah burung hud-hud Yang dikatakan sebagai Burung yang Tersebut di dalam di dalam Ni lah burung hut-hut Dan muncung dia panjang sikit Burung tak ada besar sangat Tapi disebut Nama dia di dalam Quran Alhamdulillah ni, Nabi Sulaiman Dia punya burung hut-hut Ni saja, bahkan semua jenis-jenis Burung jenis-jenis tergebar ni Dia punya bahasa Apatah lagi yang disebut Di dalam surah ni iaitu Sumuk semua duduk kecek ni Nabi Sulaiman peheh Masya Allah Nah ni fisik yang tu hewi kepada dia Lepas tu Wa'utina minkun disyayid Dan Nabi Sulaiman roya kepada orang ramai Katanya dia diberi Semua tiap-tiap karo Maknanya bukihanya Boleh bertutur kecek dengan menatir Saja dak dakbah kan nah, Benar-benar menjadi kelebihan Yang tidak ada pada manusia Biasa tapi adanya Pada diri dia Inna hadza lahu al Nabi Sulaiman katanya sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Ini tanda katanya dia syukur dia terima kasih kepada Allah yang dia diberi kebaikan. Ayat 17 dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya. Maknanya nak rakyat-rakyat dia ada sebahagian yang ada yang menjadi tentera tu je panggil bala tentera bukan bala-bala pasai pai phibat bala tentera ni satu perkataan yang disebut di dalam bahasa Melayu iaitu nya ramanya kumpulan orang yang menjadi tentera tu je panggil bala tenteranya dari jin dan manusia serta burung masya-Allah jin lagi jadi jadi tahan dia apatah lagi manusia patu burung-burung Terutamanya burung hut-hut ni yang akan dicerita selepas daripada ni. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Maknanya -masing. Nabi Sulaiman atur rabia puiknai kepada semua tahan dia. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh lagi. Satu, dua, lima, empat. Selain dari seorang Nabi Nabi Sulaiman salam ialah seorang raja yang memerintah dan cukup lengkap dengan angkatan tentera yang besar untuk menjaga keselamatan negerinya dari ancaman musuh. Angkatan tenteranya bukir sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Inilah di antara keistimewaan-keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Alhamdulillah. Kalau kita kira zaman zamil lani, kalau misal katanya Allah Ta'ala wii kepada seorang manusia, boleh kerong jin manusia, nate. uuuuh subset so, yot magnesium krong jing nah, lepas tu padah dah nah patu jing pula disebut ni dari dari dari surah ni iaitu nya jin ifrit Jing ifrit ni siapa orang buat royal iaitu nya royal alibaba apabila apa di syup syup tu be ha itulah gambaran orang-orang yang buat royal iaitu nya jin ifrit yang Allah Ta'ala sebut di dalam Qur'an, walaupun itu adalah cintanakan manusia yang jing main duduk di dalam buyung ataupun di dalam keni sebenarnya jing yang Nabi Slemi menjadi hamba dia ataupun jadi tentera dia ni memang ia to'at sungguh kepada Nabi Slemi dan sebagainya lagi ayat yang belah, ke lapai belah mara lah angkatan itu mara maknanya pakak giii Hengo apabila mereka sampai ke wadi enam, wadi enam artinya lemboh tepak sumuk duduk. Wadi wadi ini maknanya ny lemboh tepak yang genoh enam artinya sumuk. Sapak sekarang ni masih ada lagi tepak tu di Palestin. Cuba kita tengok deh nota kaki satu dua lima lima wadi enam lemboh sumuk ialah nama sebuah tempat di Palestin ini nah, dia hurai memang ada pasal pasal sekarang ni berkatalah seekor semut yang melayu kita panggil sumuk nah melayu pak kita panggil sumuk tapi hak sebenarnya semut ni bahasa melayu semut wahai sekalian sumuk sumuk seekor royak kepada sumuk rama-rama eh sekalian sumuk Masuklah ke sehari kamu masing-masing. Jangis, selemeh dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu. Sumuk kecep. Selemeh marirah, wey. Dengan tahang-tahang dia, nanti nak jejak pala kita ni. Masuk, masuk, masuk, masuk. Masuk duduk dia dalam sehari. Lepas apabila kita tengok dalam tafsir, Lepas ada terjemuh di dalam pimpinan anak Rahman ni. Hubungi dengan... Maha secan yang Allah Ta'ala Jadikan sumuk Cuba kita perhati dah Sumuk ni yang tak super Sumuk yang hurung Pohong kayu suku Sumuk yang hurung Makin ni manih suku Yang tak super tu Jenis Lak-lay Bentuk rupa dia ada hak kecil Ada hak besar <coughs> Ada warna tu warna ni Ada warna hitam pun ada Warna merah pun ada Cuba kita perhati dah Masa kita budak-budak dulu Orang-orang lah ni pun perhati kak saya perhati buat apa semua apabila dia mari selisih pak. Supaya dia. Dia always halal. Jumpa pak. Pek. gi Pek. gi Eh, dia siung kau agak Ani Kita duduk perhati sumuk Sebab tu apabila kita perhati sesakara ni. Menimbulkan soalan-soalan yang banyak. Cuba kita perhati dah dalam pimpinan Ar-Rahman yang terjemuh. Semu ialah sejenis. Makhluk yang sungguh menakjubkan Cara hidupnya Jadi maknanya hidup dia pelik Pelik lagi mana? Dia ada Kepang ni dia panggil borihan, borian Dalam kelung puak-puak dia Supaya juga dengan madu Cuba kita perhati madu Melayu-melayu kita panggil apa? Panggil madu Padahal madu-madu tu Hak menisir tu dia panggil madu Kalau dia terbel tu dia panggil leboh tapi tak apalah. Nak uji jadi faham kita duk panggil madu-madu iaitu nya adanya hak jadi, jadi ketua dia, ada jadi rakyat dia. Sebab tu hidup madu ni adalah hidup yang ada rabiat. Ada perang Supaya juga hidup sumuk. Dapat menurut kajian penyelidik. Ha nah ni orang ada wak wei sama ada orang Islam atau orang kafir pun Mananya top ben siang dia kan semua membuat sarang nyo dalam tanah cukup lengkap dengan lorong-lorong dan bilik-bilik yang bertingkat-tingkat ha dia ada kita tak tahu katanya dia duduk lagu mana tapi orang hak kaji semua kita tengok oh ada pasal tepat dia hak ni hak pasal ketua dia hak ni rakyat dia hak ni orang kerja dia dan sebagainya dan sebahagian dari bilik-bilik itu dipenuhi dengan bekalan makanan dari biji-bijian Untuk musim sejuk Seperti dengan kartun Aha, dia adalah Kita untuk dia makan dalam musim sejuk Kesah semu itu disebutkan di sini ialah sebagai contoh tauladan Bagi umat manusia Supaya mereka memahami keadaan makhluk-makhluk dan bagaimana semua itu bersatu padu untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan? Demikian juga mereka bersatu padu untuk mencari kebaikan bersama. Alhamdulillah, Neng, Maha Sajan yang Allah Ta'ala ada waktu semua pesan itu. Kita agak tak kaji, kita tak tahu. Tapi orang ya, kaji, wicis wicis, na tem na tem, na tetum na tenim na tetum nani. Masya Allah, boleh pe edoh dan dapat bertambah ilmu. Kalau kita orang Islam ni bukan hanya boleh khamru saja, tapi boleh ke Boleh bertambahnya ilmu bila kita tengok orang buat satu cong, dah tahulah law ni ada kedak iaitu nya cong samรวจโลก. Betul tak? Bila kita tengok National Geographic yang orang dikaji so setiap-tiap so, so, so, so, so, so, so, so, kala kita bila kita tengok kita perhati kita dapat bertambahnya ilmu sebab benar kalau kita tak biasa tengok tak biasa tahu kita boleh tahu inilah yang Allah sebut di dalam quran eh? walaupun nampak sebagai zahir nampak supangan kisah supanganเรื่องราวที่เกิดขึ้น Nabi Islam me jalal dengan tentera dia siapa ke sumuk seko giroyak kepada rakyat-rakyat dia hei sumuk sumuk Masuklah dalam sarangmu jangan sampai kau Nabi Selemej pijak pader membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Maknanya kan? Takut Nabi Selemej tak tak tak sedar teput, apa, tak berasa kata jijok pijak-pijak -pok kita. Masya-Allah apabila Nabi Selemej dengar macam tu fatabassama dahikan. Nah inilah Nabi Selemej senyum senyum suka dengan anak-anak suka dengar suara semut kecek fatabassama dahikam min qaulha maka tersenyumlah nabi sulaiman mendengar kata-kata semut itu Masya Allah. kita kalau dia boleh dengar natam natak kecek sekali suka kali buat kita ni soal lagi suka tu tekah kita arumdi ar tekah kita arum ar sia ya. boleh jadi si abu kali Nah, temna-temna kita nak tidur pun tak leh. Nak berehat pun tak leh. Dia dak kecek, boseh weh. Ha tu. Nah. Suara so, katak apa kita rasa boseh bercakaplah waktu pia-pia hujan ada boh-boh duk belakang-belakang boh rumah kita ada kok kok kok kok kok kok kok siapa cerok yang mengatik kok-kok dia. Nah. Masya-Allah. Nabi Sulaiman dapat memahami apa yang dikatakan oleh semut itu ialah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepadanya. Dan kerana itulah Ia berdoa semoga Ia sentiasa mendapat hidayah pertunjuk dari Allah Azza Wajalla supaya Dia tetap berbakti dan tidak putus bersyukur kepadanya. Allah ni boleh dikatakan satu benda yang ajaib. Nih Nabi Salleme. Saya cerita esok lagi. Besok saya dah wayak di masjid kita ni. Ya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Nabi Slemih ni punya bahasa nate, Tapi ada peristiwa yang berlaku, pelak-pelak yang adanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Iaitunya dua karar. Eh? Masa ada lagi lebih kuil dua minit. Iaitu, tunggu kayu hak Nabi biasa duduk jijik berkhutbah. Ia tekah dalam masjid Nabi, belong pada nak ada mimbar adanya tunggu tamah. Maknanya, batal tamah, yang Nabi selalunya, diri atas tu, untuk berkhutbah kepada orang ramah. Bila, sahabat Nabi setuju katanya, eh, tunggu tamah ni nampak, lama dah kita wak mimbar dah. Mengikut dalam sejarah katanya, mimbar tu, ada tiga tanggur, mimbar Nabi, pada zaman tu. Sohabat pun ambil lah. Tunggu tamat. Kita gitu. ke tepi. Bila Nabi nak naik minbar baru. Nabi bunyi. Seorang supah dengan budak duduk teriak. Bunyi. Hi, teriak. Nabi pergi pak. Di dakat. Di peluk. Raya aku tunggu kayu. Jangan teriak. Jangan teriak. Orang ada tempat kat tengok belakang. Eh. Nabi kecek dengan tunggu kayu. Ha. Nabi tanya, Bapak teriak. Tunggu kayu, katanya dulu Nabi duduk tak kaki dia, duduk tak kaki atas dia. Tapi dulu ni, Nabi nak naik hak baru dah. Seolah-olah katanya tinggal dia. Nabi plop. Gosok dia. Katanya, Mung tidak akan ditinggal. Bahkan akan dibuat. Benar-benar benda lain lagi Alhamdulillah ni nak no, ayat katanya satu mu'jizat benar dia aca kalau fikir ngotok biasa penpai medai tunggu kayu nak teriuk nak pergi kecik. so lagi masa takut lebih dah Nabi jalan dengan sahabat beberapa orang masuk di dalam kebong tamar waktu musafir Nabi kele nak sapa di Madinoh dah saya selalu duduk ayat kepada kita ni di masjid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 Kuda mari dakak mali peluk nabi-nabi dakak kuda Nabi royak katanya jangan-jangan jangan tiyak jangan, jangan menangis Lamun nabi peluk rupa-rupanya kuda duduk rabai khamrusuk kepada nabi Ya nak royak katanya tua dia ni suruh dia kerja banyuk berehat sikit makan sikit Nabi tu lah kepada tuwek dia. Jangan duduk seksa dia sangat. Kijau ni lebih daripada orang yang ada pada dia. Masya Allah. sahabat Nabi apabila tengok Nabi dia peluk kuda saat ni. Pahal selalu katanya Nabi duduk kamlang sontana dengan kuda. Nabi pergi rakyat kepada tuwek. Apa dia tuwek kuda saat ni? Tanya-tanya-tanya pergi tanya, mari. Nabi royak katanya, nyah kuda mengoyak kepada aku. Katanya, nyah meng ni tidur banyak daripada orang dia. We makan sikit, we tidur sikit. Patu piak pula. Piak kuda. Hanilah. Mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nak kira. Supa juga dengan Nabi Sulaiman yang kita dengar saat ni, yang dia boleh faham bahasa sumu bahasa burung dan sebagainya nah masa habis dah panjang sikit pagi pagi lagi ni sallallahu warahmatullahi wabarakatuh